Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat Salam satu hobi salam budidaya Oke sahabat Dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman uh, Dengan adanya Penyebab Mengapa ikan-ikan Yang kita budidayakan Itu tidak lekas tumbuh besar Atau pertumbuhannya macet dan tentunya perlu saya ketahui bahwasannya apa yang saya bagikan ini hanya sebatas dari pengalaman yang saya dapatkan eh, saat atau selama saya berbudidaya ikan nila sahabatnya Di sini saya memiliki beberapa kolam, ada kolam kecil dan ada kolam yang berukuran besar juga sahabatnya dan juga kurang lebih lima tahun yang lalu saya pernah eh, berbudidaya dengan menggunakan keranda apung di sungai Zadar. Dari berbagai cara yang saya gunakan untuk berbudidaya, baik itu memakai keranda, juga memakai kolam. Yang tentu saja eh, sudah saya sebutkan bahwasanya kolam saya itu ada beberapa eh, dan ukurannya pun berbeda-beda sampai ada yang kecil juga ada yang besar dari perbedaan itu saya dapat membedakan juga tentang dengan pertumbuhan ikan-ikan yang saya budidayakan oleh karena itu saya akan sedikit berbagi pengalaman terutama untuk sahabat-sahabat pemula yang mau berbudidaya atau juga untuk sahabat yang baru saja mengawali berbudidaya Dari pengalaman yang saya dapatkan selama saya berbudidaya ikan yaitu ikan nila, itu ada beberapa faktor penyebab ikan-ikan yang kita budidaya atau yang saya budidaya itu e, tidak lekas tumbuh besar atau bahkan pertumbuhannya macet Sekalipun sudah saya rawat sesuai dengan e, kebutuhan hidupnya baik air, kodis air juga porsi pakan yang saya berikan. Akan tapi ikan-ikan uh, yang uh, saya budidaya itu pertumbuhannya macet. Dari berbagai uh, macam ukuran yang saya gunakan untuk berbudidaya, uh, tentu saja saya dapat uh, menyimpulkan bahwasanya uh, Ukuran kolam atau besar kecilnya kolam itu sangat pengaruh juga terhadap e, pertumbuhan dari ikan-ikan yang saya budidayakan Saya berani mengambil kesimpulan demikian Dikarenakan e, sudah beberapa kali saya melakukan percobaan sahabatnya Diantaranya e, mengurangi jumlah populasi yang ada di kolam kecil juga e, memindahkan beberapa ikan-ikan dari kolam kecil menuju ke kolam yang berukuran besar. Dan tentu saja ikan-ikan e, yang saya pindahkan itu pertumbuhannya e, sangat berbeda sekali. Jauh lebih cepat daripada ikan-ikan yang masih tetap bertahan di kolam yang berukuran kecil. Semula saya menduga bahwasanya bibit yang saya gunakan itu bibit yang buruk atau eh, juga pakan yang tidak kualitas saja akan nah, tetapi eh, dari bermacam-macam pertukaran itu ternyata eh, saya mengambil kesimpulan bahwasanya. Eh, Ukuran kolam besar atau kecilnya itu juga mempengaruhi dengan pertumbuhan ikan yang saya budidayakan. Percaya atau tidak, benar atau salah, tentunya sahabat buktikan sendiri dengan mencobanya, karena ini hanya sebatas pengalaman yang saya dapatkan. Selama saya berbudidaya ikan sahabat ya Bukan berarti ini sebuah patokan atau rumus Untuk sahabat uh, gunakan Atau juga sahabat ikuti Oke sahabat Demikian yang saya sampaikan Dan mudah-mudahan saya bisa mengulas Dalam video-video saya yang berikutnya Dengan mengapa saya bisa menyimpulkan bahwasanya ukuran kolam itu juga mempengaruhi dengan e, pertumbuhan dari ikan-ikan yang saya budidayakan atau yang kita budidayakan Oke sahabat terima kasih sudah menonton e, Dan bagi sahabat yang baru saja menemukan channel ini Bantu di subscribe, like, serta komennya Dan untuk sahabat-sahabatku yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Oke sahabat ya, terima kasih Salam Zadopi Salam budidaya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh